satu dua tiga coba mana semangaja lebih kalah coba coba coba coba coba Dari tahun dua ini bagi hasil jawaban yang tidak kami bersihkan untuk malam hari ini. Bersama Anita dari permainan Global Samudera Asmara Obat Banyu yeah. Buat teman-teman ada adik sahabat-sahabat semuanya malam hari ini silakan yang ingin memanjakan seluruh keluarga dan kasih sayang Anda Malam hari ini bersama segenau usaha hibur siap mengisi Waktu untuk Anda berakhir bekal di pekan raya Unjungan Kaliwudi, The Fire of Ability J-Audio Sound System Seluruh juara, dan... okay, malam hari ini, ya, bersama seluruh sahabat, sahabat ball, ya. Sudah siap untuk anda permainan. Untuk malam ini tentunya bersama rena, dekat, guna, guna, dan permainan, permainan lainnya ditunggu kembali untuk sudah Untuk malam ini semuanya mendekat I'm oh. not yang senantiasa untuk menemani Anda waktu bersikaria pada malam hari ini dan tentunya juga bagi yang sudah punya tiket kok Anda masuk, kami persilakan untuk malam hari ini buat semuanya masih ditunggu kembali, masih dinanti untuk semua waktu-waktu yang Anda cintakan bersama keluarga-keluarga tercinta. Dan tentunya juga jangan lupa beritahu teman tetangga, keluarga, sahabat Anda ke dunia untuk kembali bergabung di sini.